Nabi mengatakan jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal Jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal Demi Allah kata Rasulullah Dajjal itu bergelar Al-Masih Dajjal itu ber, bergelar Al-Masih Al-Masih Dajjal Apa makna Al-Masih? Sang penghapus Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang Hapuslah iman orang itu Menguap Bahkan kata Rasulullah akan datang nanti seorang lelaki yang sangat yakin imannya tidak akan hilang. Seorang lelaki yang merasa imannya sudah kuat dan dia tidak akan berubah, tidak akan murtad bila berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika mana dia bertatapan saling melihat, saat itu hilanglah iman dari dadanya dan dia pun langsung sujud menyembah Dajjal.